puasa Zulhijah 10 hari. Pertama ada hadisnya ada Ma ayamin, tidak ada hari al-'amalus fi hinna. Beramal sholeh pada hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min hadhil ayamil asyri. Tidak ada hari beramal pada hari itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Ini Kapan itu? Dari sejak hari ini Sampai tanggal 10 nanti Itulah paling dicintai Allah Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu Nabi tak ada mengatakan ini, ini, ini, ini tak. Tapi perbuatan Nabi Sahabat Nabi melihat Nabi puasa Dan Nabi pula dalam hadis yang lain Assawmuli puasamu untukku Wahana azizbi satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Taala Allah menisbatkan kepada dirinya hadis kursi Al saumuli untukku kata Allah Wahana azizbi maka yang paling afdal adalah puasa ini Ustaz ni pandai ceramah aja nih Ustaz puasa tak hari ni Insyaallah kalau sampai puasa tu kan sunat puasa tu sunat tapi bagi yang ceramah itu Jangan dia mengajak, mari kita puasa Mari kita puasa, eh, jumpa makan lontong Eh, Ustaz tadi ngajak puasa Puasa tu sunat nah, Ini tentang sunat, tidak wajib nah, Ini tentang masalah puasa hari ini Kalau tak sanggup puasa apa ustaz Jangan mewajibkan yang tak wajib Tak sanggup puasa Banyak solat sunat Solat sunat tak sanggup, banyak baca Qur'an Baca Qur'an tak sanggup, banyak zikir Zikir tak sanggup, maci aje lah Zikir paling ringan Ambil tasbih. Subhanallah seribu. Alhamdulillah seribu. Allah Akbar seribu. Istiqlal seribu. Selawat seribu. Ambil tasbih. Puasa. Solat. Baca Quran. Zikir. Empat-empatnya Pak Ustaz. Bagus. Itulah yang saya bingung nih Pak Ustaz. Kata Ustaz empat-empatnya bagus. Terus empat-empat belum lagi saya pilih lagi. Pilih lah.